Oke, okay, halo sahabat Zuri 48. Terima kasih sudah setia kepada channel ini. Di sini edisi khusus kita berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendukung serta mensupport channel kita sehingga sampai saat ini kita sudah mencapai 25.000 subscriber. Oke, okay, di sini Edisi spesial yaitu edisi ucapan terima kasih dari kami Admin Zodiak 48 ataupun seluruh tim Zodiak 48 mengucapkan terima kasih yang banyak kepada sahabat-sahabat yang mendukung channel kita selama ini dan setia menonton setiap video yang kita upload. Oke, okay? di video ini juga kita akan menampilkan sebuah ramalan yaitu seorang raja zodiak dan ratu zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Baiknya kita simak sama-sama dan kita simak sampai akhir. Siapa tahu anda adalah salah satunya seorang rasa zodiak dan seorang ratu zodiak di bulan Oktober tahun 2020 Oke langsung saja kita simak videonya Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang rasa zodiak dan ratu zodiak di bulan Oktober tahun 2020.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 Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang rasa raja zodiak dan Ratu zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Untung persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada kartu raja zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita mengambil kartu kepada seorang ratu zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu Raja dan ratu zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing Raja zodiak dan ratu zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Untuk yang pertama, kategori support energi kepada Raja zodiak, selanjutnya support energi kepada ratu zodiak. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Raja zodiak dan ratu zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Yang pertama, kesimpulan kepada seorang raja zodiak. Selanjutnya, kesimpulan kepada seorang ratu zodiak. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Misalnya, kita membuka dan membacakannya. Untuk kartu kepada seorang raja zodiak adalah: open tackle, ataupun empat koin. Untuk seorang raja zodiak kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dianggap kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini menggambarkan seseorang taurus itu dianggap sebagai seorang raja zodiak dikarenakan empat hal. Yang pertama di sini adalah dua ini berada di bawah telapak kakinya. Di sini menandakan setiap langkah ataupun setiap ide yang dilakukan oleh seorang taurus itu akan membuahkan hasil yang positif kepada orang lain. Dan di sini tidak jarang seorang Taurus memberikan suatu masukan dan memberikan suatu ide kepada orang lainnya yang dimana tujuannya adalah menunjang keuangan orang lain. Lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 dan satu hal di sini satu koin menggambarkan setiap usaha ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020 akan membuahkan hasil yang maksimal dimana mana menunjang keuangannya semakin bagus lagi dan semakin meningkat di bulan Oktober tahun 2020. Dan satu koin itu berada di kepala itu menandakan bahwasannya setiap ide ataupun gagasan pokok yang dikeluarkan oleh seorang Taurus dan ia salurkan kepada sebuah media itu akan membuahkan hasil dan mendapatkan income serta menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Dan faktor yang keempat di sini menandakan seorang Taurus merupakan sosok-seseorang yang ramah tamah suka berbagi dan berbagi pengalaman serta berbagi cerita kepada orang lain yang menunjang keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umum, Page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi sini menggambarkan kepada seorang raja zodiak Seorang raja zodiak merupakan sosok seseorang yang suka berbagi pengalaman dan suka membagikan sebuah ide kepada orang lain yang dimana tujuannya mengembangkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Dimana disini seorang terus melakukan itu adalah melihat sebuah Perjuangan untuk memperjuangkan seorang anak yang merupakan anak seorang terus ataupun anak seseorang yang dibantunya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah desain. Secara umum, desain itu diartikan pencerahan, memberikan pencerahan, memberikan ide gagasan, dan memberikan sebuah pengalaman hidup. Jadi jika kartu desan kita gabungkan dengan seorang Raza Yodiak disini menggambarkan Seorang raja zodiak yang merupakan seorang Taurus suka berbagi pengalaman dan suka berbagi cerita kepada orang lain, di mana tujuannya untuk mengembangkan keuangan di bulan Oktober. Dan di sini, seorang anak merupakan sosok seseorang yang mensupport dan memberikan motivasi kepada seorang Taurus ataupun raja zodiak. Dan desain di sini menggambarkan, dikarenakan seorang Taurus suka berbagi dan suka berbagi pengalaman serta cerita, sehingga di sini seorang Taurus digambarkan sosok seseorang sebagai pencerah. Dan disinilah seseorang taurus dianggap sebagai seorang raja zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita kartu ratu zodiak dan kartunya adalah Two of Swords ataupun dua pedang. Untuk ratu zodiak itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak Pisces yang diangka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini menggambarkan seorang Pisces ataupun seorang ratu zodiak merupakan sosok seseorang yang bersifat adil. Yang suka membantu orang lain di dalam memecahkan suatu masalah di dalam kehidupannya. Di sini juga digambarkan seorang Pisces tidak memilih dan memilah orang tersebut, sehingga siapapun dapat meminta bantuan dan meminta solusi kepada seorang Pisces. Di sini juga tidak jarang seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mampu membantu seseorang tersebut dalam memecahkan masalah, terutama di dalam kategori kesehatan.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 Seorang Pisces ataupun ratu zodiak merupakan sosok seseorang yang adil suka membantu seseorang di dalam kehidupan terutama di dalam kategori kesehatan dan di sini seseorang King of Pentakel merupakan sosok yang mendukung ataupun memberikan motivasi serta aura yang positif kepada seorang Pisces adalah sosok seseorang yang lebih tua dari seorang Pisces sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Demon. Secara umum, Demun itu diartikan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua memberikan sebuah solusi atas permasalahan. Jadi jika kartu Demun kita gabungkan dengan kartu Ratu zodiak di sini menggambarkan, seorang Ratu zodiak yang jatuh kepada seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang adil yang bisa membantu solusi atas masalah di dalam kehidupan. Dan di sini seseorang yang berusia di atas Pisces sendiri sangat mensupport dan mendukung tingkah laku seorang Pisces sendiri. Dan Demun di sini menggambarkan, Sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang suka membagikan ataupun memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang membutuhkan di mana di sini di dalam kategori kesehatan sehingga di sini seorang Pisces mendapatkan aura positif dan dianggap sebagai Ratu Zodiak di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Rasa Zodiak di bulan Oktober tahun 2020 itu adalah seseorang yang berzodiak Taurus dan Ratu Zodiak adalah seseorang yang berzodiak Pisces